Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Derosa Auto. Teman-teman, jangan bosan-bosan ya untuk menonton channel kami di Derosa Auto. Jangan lupa yang belum subscribe, bisa subscribe, di like, agar kami bisa menemukan untuk teman-teman semua uh, perkembangan di otomotif uh, mobil bekas ini. Seiring berjalannya waktu, uh, perekonomian kita sudah mulai bangkit. Dan Alhamdulillah harga-harga mobil bekas itu cukup relatif. Kadang ada yang naik dan kadang uh, ada yang turun. Kita dari channel Derosa ingin menginfokan untuk kalian-kalian semua supaya yang lagi cari-cari mobil, bisa tahu perkembangan harga-harga mobil di Indonesia untuk kalian-kalian teman-teman bantu ya supaya nggak bosen-bosen juga ikutin terus perjalanan kita channel derosa auto biar kita tambah semangat untuk menginfokan teman-teman semua hari ini kita lagi ada di showroom Karawaci nama showroomnya apa ya auto grid mobil kita akan main ke sini dan kita akan tanya-tanya stoknya harga-harganya recommended banget buat kalian-kalian semua Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam perkenalkan Yati dengan Bang siapa nih? Bang Ridwan, oh, bang Ridwan. Saya boleh tanya-tanya Bang? Boleh Kayaknya kita kompakan nih Bang nih Untuk <laughs> teman-teman Ini dengan Bang Ridwan Nama sorunnya apa Bang? Auto autogrid mobil Auto grid mobil kita mau nanya-nanya stok di sini jadi untuk buat rekomendasi teman-teman yang sedang cari mobil nih Om ya boleh uh, bisa tahu stok-stok di sini dengan sama harga-harga di sini boleh yang pertama mobil apa nih Om adanya Ini R3 GX 2015 R3 GX 2015 metik Matic. Ya. pajaknya pajaknya bulan 8 panjang berarti ya panjang ya alamat stmk-nya alamat stmk-nya Jakarta Jakarta barat Jakarta barat e, ya. kilometernya berapa nih? kilometer cukup gede sih 180, 180, 180. tapi record ya. tapi dijamin kan Bang enggak bekas nabrak banjir nah, kita jamin wow. mobil dari kita aman aman Di showroom ini ada benefitnya enggak benefit gimana maksudnya ya? <laughs> misalnya garansi mesin satu bulan atau Oh Paling garansi mesin sih ada, ada, ada satu bulan. Oh ya. gitu, harga akhirnya berapa nih? Ini kita bandrol di harga seratus tiga puluh berapa seratus tiga puluh lima, Tapi masih bisa nego, masih bisa nego, masih bisa nego. Ada paket kreditnya, ada juga paket kreditnya DP berapa? Di DP 15 belas, DP lima belas. Angsurannya kurang lebih tiga enam. Ini namanya. Oh, kurang 35. lebihnya ya. Om ya, selama 4, 4, tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tipe-nya apanya Om tadi? Ini tipe GX. GX. Yes. AC apa semua di ini Om ya? AC udah oke okay, semua, udah mobil siap, siap pakai. pakai. Oh, siap pakai. Oh, mobil siap pakai. Nah, apalagi nih Om yang ada di sini? Eh uh, yang ini merah. Ini Honda Jazz. Ini Honda Jazz. Tipenya eh uh, tipenya IDSA ya, tahun 2006. Hmm tahun 2006 tahun 2006 manual metik ini metik pajaknya Om pajaknya bulan sembilan mepet oh mepet tapi ya. panjang nanti lima panjang enggak? nanti bisa diperpanjang eh, panjang atas nama atas nama pribadi per perorangan perorangan ya. harga OTR nya harga OTR nya kita bandrol di angka 75 lima ya. tujuh masih bisa nego masih nego lah, tipis nego Ego bensin tipis, ya. <laughs> ya karena harga pasaran mobil sekarang, ya, juga sekarang lagi naik lagi ya Om naik, ya. Ya, ya Untuk teman-teman juga rekomendasi kita pengen tahu harga-harga mobil apa ya dari sini ya, ya, Om ya betul. Jadi bisa nginfo-nginfoin gitu Boleh Harga paket kreditnya Om? Harga paket kreditnya uh, di DP15 ya angsuran kurang lebih berapa ya? dua men ya 26, 2,6 2,6 selama empat tahun empat tahun mobil juga siap pakai ya om ya mobil siap pakai nggak ada bekas nabrak atau Gak banjir ada. bagus mobil mobilnya pokoknya siap pakai ya next lagi om okay. ini terios Ter tahun dua TX tipenya tipe tertinggi hmm. uh, mobil pajak panjang sih bulan lima oh. ya hmm, pajak panjang transmisinya otomatik oh ini metik iya. uh, mobil siapa pakai juga atas nama perorangan juga atas nama perorangan, perorangan. dalam-dalamnya masih rapi om ya oh masih Di ori kelihatan okay. masih original masih semua original. mesin masih oke okay, ya om ya hmm. harga OTR -nya? harga case nya itu di satu dua delapan satu dua delapan masih nego lah masih nego masih nego oh iya kalau emang pengen ada yang tanya tanya nih om langsung ke si om ya. tanya atau mau nego langsung nomor teleponnya berapa om uh, ada di nol delapan dua satu tiga delapan dua satu delapan empat sembilan sembilan delapan empat sembilan sembilan dengan om Ridwan Ridwan nih ya Oke, okay, next lagi ada lagi. Oh, ah, masih ada di masih dalam. Masih ada di dalam. Ayo, ini mobil apa, Om? Ini Toyota Yaris STRD, ya, dua ribu enam belas. Dua ribu enam Matic manual, matic. matic pajaknya, pajaknya 6. Masih panjang, panjang. Eh, panjang, panjang. Ini plat A-nya, A-sereng apa A? Tanda. Aserang, Aserang, Aserang atas nama perorangan juga. Perorangan, perorangan. Harga OTR-nya Harga OTR-nya ini kita bantrol di 172 172 puluh yeah. Masih bisa nego. Masih nego. Kalau paket kreditnya? Di DP 15 masih bisa. DP 15 belas. Yeah. Angsuran om. Oh? Angsurannya kurang lebih di 49an ya. Empat kurang lebih ya, empat sembilan selama empat tahun. Empat tahun, Mobil siap pakai juga, mobil siap pakai. Eee, uh, servis record juga enggak nih? Eee, uh, enggak, ini enggak, enggak. servis record ya. Oh uh, gitu, kilometernya. Om? ini kilometer seratus delapan belas, seratus delapan belas, seratus delapan belas. Oke, next lagi. Om, okay. ini mobil apa nih? Ini Mazda 2GT, Skyactiv Yang Skyactiv. Dia platnya Serang juga? Serang kota juga? Oh, Serang Sama. kota juga Ini Mas, dikit lagi ya? Iya Tapi enggak lah, masih ini mudah-mudahan Masih lumayan lah <tuh, Mas. <tuh, Mas. <tuh, <tuh, uh. Ini manual atau Matic? Ini Matic Matic? Matic Ini tahun berapa nyung? Ini 2014 2014? Uh. Matic, ya, Om ya. Iya, yeah. platnya A, Serang, Kota, yeah. atas nama perorangan, perorangan, perorangan. Harga OTR-nya Om OTR-nya seratus tujuh tujuh, seratus tujuh tujuh, seratus tujuh tujuh. Kalau paket kreditnya, paket kreditnya di DP tiga puluh, hmm. angsurannya empat enam 46? sembilan puluh, empat enam sembilan puluh, sembilan puluh. Oh, selama 4 tahun selama empat tahun selama 4 tahun ya itulah tadi teman teman sekilas info mobil di showroom Auto Grid Mobil Arwaci bagi teman teman yang sedang cari unit atau mobil bisa jadi rekomendasi untuk tahu harga tahu tipe ya jadi kalau ada yang berminat langsung chat aja sama si Om ya, ya. Japri nanti kita kasih nomor telepon dan alamatnya di kolom deskripsi. <tik> ya udah segitu aja terima kasih banyak okay. ya, om ya. sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian. Salam, Derosa auto <tik>